Assalamualaikum Salam Ratu Bidadari uh, To the point aja uh, Mengenai akun Saya Ratu Bidadari TV Keben Atau sengaja Direpot oleh orang-orang yang sirik Dan iri degi dengan saya Saya memutuskan untuk Tidak membuat akun baru lagi Karena untuk apa gitu loh Karena tujuan saya baik Tujuan saya nolong orang Tujuan saya tuh Rohmi dengan sahabat-sahabat Ratu Bidadari Saya memang Tidak akan membuat Akun TikTok Akun Ratu Bidadari lagi atau akun baru Jadi Biar karmanya Akan ditanggung oleh orang-orang Yang sengaja meripot akun saya yang jelas yang pertama mereka sengaja memutus tali silah turahmi saya dengan para sahabat-sahabat ratu bidadari ribuan sahabat ratu bidadari sengaja mereka putuskan memutus tali silah turahmi dan persaudaraan Tuh, yang pertama dan yang kedua mereka Para pelaku-pelaku yang sengaja Meripot akun saya Biar akun saya terhapus Atau keblokir permanen Mereka sudah Menghalangi Rezeki ribuan orang Sudah menutupi Dan menghancurkan Rezeki dan rezekinya Ribuan orang Nah Dari sini Dua faktor selain memutus tali silaturahmi persaudaraan mereka juga memutus rezekinya orang banyak dan dari sini biar karma yang memainkan mereka tidak percaya dengan karma monggo boleh makanya kita buktikan ya mereka sudah niat meripot akun saya jadi itu sudah memutus silaturahmi dan rezekinya orang banyak maka insya Allah Atas izin si Tuhan Dan alam yang akan bicara nanti Mereka juga akan direpot oleh Tuhan Dan alam Bukan berarti yang report akun saya Akunnya direpot orang lain Tidak Mungkin rezekinya yang direpot oleh Tuhan Atau keluarganya yang hancur Atau pekerjaannya yang hancur Atau Misal e, istrinya atau suaminya tiba-tiba cerai, minta cerai gitu. Atau yang karyawan tiba-tiba bosnya pecat dia. Dan banyak lagi. Intinya ini enggak sembarangan. Intinya jujur saya kecewa. Jujur saya sakit hati dan jujur saya sangat sedih banget. Karena banyak data-data penting yang aku save di draft dan aku private di akun TikTok saya dan akun TikTok saya sekarang sudah keblokir mungkin saya tidak akan menggunakan TikTok lagi kecuali akun saya yang gratis bidadari TV diaktifkan kembali oleh pihak TikTok karena TikTok saya nila tidak relevan dan tidak profesional main banned karena banyak story banyak kenang kenangan yang tersimpan di akun saya dan terhapus. Mungkin saya akan menggunakan Face apa? YouTube ini karena YouTube lebih profesional tidak main banned walaupun di sekalipun kalau video itu tidak melanggar uh, aturan sara atau jarang kebencian tidak akan diban. Jadi saya udah kecewa sama TikTok juga. Ya, mudah-mudahan Orang-orang uh, yang report saya Merasakan apa yang saya rasa Merasakan uh, Kesedihan saya Dimana kalau akunya dia Di report Dimana disitu banyak Data-data penting Saya katakan contoh ya Saya kehilangan Iphone 11 Saya mending kehilangan Iphone 11 Daripada datanya Saya yakin Tuhan akan membalas Perbuatan mereka cepat maupun lambat mereka akan kena karmanya, kualat dan bahkan akan kedatakan balak sengkolo hidupnya akan mungkin akan morat marit karena dia sama saja menghalangi silaturahmi menghalangi rezeki dan persaudaraan Ratu Pidadari tidak akan bikin akun baru biar karma orang yang repot-repot bisa merasakan karma itu tadi jadi jangan disepelekan doanya orang yang terzolimi hati-hati menutupi rezekinya orang hati-hati menzolimi orang hati-hati dan memutus silaturahmi hati-hati intinya mungkin saya tidak akan tiktokan lagi mungkin saya akan aktif di youtube Ya mudah-mudahan orang yang ngeripot sadar, tobat Dan mereka insya Allah ya ini kalau berdasarkan feeling saya ya Mereka akan mengalami hal-hal yang di luar nalar Hal-hal yang dia luar akal logika Sebelum ia minta maaf langsung kepada saya dan sahabat Ratu Bidadari ya percaya nggak percaya biar mereka buktikan biar mereka testimoni bahwa karma itu ada gitu kalau orang zolim ya akan dizolimi kalau orang berbuat jelek ya akan tumbuh jelek gitu ya intinya saya kecewa niat saya baik saya bantu orang saya tidak cari uang saya tidak cari ketenaran tapi mereka ganggu tanpa entah alasan alasannya mereka apa dan saya juga tidak akan bikin akun TikTok sebelum kebijakan TikTok sebelum peraturan TikTok dirubah karena TikTok buat saya tidak relevan ya itu aja salam Ratu Bidadari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam